Makasih kakak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 Menari terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada mungkin spesial banget persahabat yang kita dapatkan Dari Devito Aditya Warisma Persahabat Yahya yang memposting sebuah postingan foto bareng les dan Rizky Bilar Masya Allah, luar biasa kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Devito Prasabat ya Insu mengatakan Terima kasih atas pembelian Mercedes-Benz GLM450 AMG Linmas Mas Ed Rizky Bilar Dan Mbak Lesti Kejora di Mersindo Underscore Autarama Dan selamat ulang tahun Mbak Lesti Kejora panjang umur dan sukses selalu Luar biasa sahabat-sahabat ya Doa juga tentunya diucapkan Mudah-mudahan saja banyak sekali orang-orang baik dan orang-orang hebat Selalu mendoakan dan mensupport Lesti dan Rizky Bilar Kita patut bangga dan bahagia prasahabat yang luar biasa Mudah-mudahan saja kita selalu kompak untuk mendukung Lesti dan pilar Ada sebuah kalimat komentar dalam postingan tersebut Salah satunya dari fans Leslar Ada akun Leslar lovers underscore padan mengatakan dalam kolom komentar, Hua nyasar di mari mince, Wah terima kasih Mas Vito masya Allah sahabat, ya. Apapun tentang Leslar pasti kita dukung dan support persahabat ya. Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang mana ketika Lesti mengucapkan terima kasih persahabat ya ini diunggah oleh Lesti Lesti di IGS nya tetapi baru muncul persahabatnya ya. pagi-pagi kita mendapatkan kebahagiaan langsung. Dari idola kita, so sweet banget Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan anak baik ini Dua anak baik ini persahabat ya, Selalu diberikan kelancaran Kesehatan dan kebahagiaan Ke kabar berikutnya kita lihat Persahabat ada sebuah unggahan juga Yang mana kita di persahabat ya, Ada komentar dari Rizky Bilar Di unggahan lesi di Disitu kita lihat Rizky Bilar menyampaikan sebuah kalimat Yang sangat luar biasa Si anak baik yang selalu bersyukur Kamu pantas mendapatkan apa yang kamu dapatkan sekarang Sambil kasih love hitam persahabat yang luar biasa Kita tentunya patut bangga pada mereka persahabat Yang selalu memberikan kebahagiaan dan inspirasi untuk kita semua Dan ada skakmat dari Rizky Bilar nih Ada sebuah kalimat yang dituliskan Untung bukan pelat asli, main pos-pos aja katanya ya Memang cute banget dari Rizky Bilar dari mudah-mudahan abang kilar juga selalu menjadi imam yang baik untuk Dedek elast di Ke kabar berikutnya di sini kita lihat oh sahabat yang ada info bahagia juga dari pak otis tentunya besok hari minggu persabat ya yang kita nantikan acara yang paling kita tunggu seharian full kita akan menyaksikan cinta abadi leslar Dimulai jam 8.30 sampai malam Para ya Ini dibagi pagi acara menghitung hari Yang kedua as acara sore Lepas lajang calon pemimpinmu Dan acara yang ketiga di malam hari Kado terindah Lesti Masya Allah tentunya full kita akan bersama-sama nobar bersahabat ya, di rumah untuk menyaksikan acara cinta abadi Leslar, yang mana acara tersebut adalah acara yang paling spesial yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Mudah-mudahan acaranya lancar dan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Info ini kita dapatkan dari Pak Otis bersahabat, dia ya, bos besar ANTV yang menginfokan yang mana tentunya mengingatkan untuk kita semua para fans dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya makin gak bisa move on kepada Leslar ini vlog yang sungguh luar biasa cute Dedek Lesdi nggak nyangka dan nggak tahu persahabat ya kalau ingin dikasih hadiah mobil dan kita lihat keromantisan Rizky Billar yang selalu menggandeng menggenggam tangan Dedek Lesdi masya allah luar biasa. Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya yang kita dapatkan persahabat ya. Dan kita masih menunggu kejutan itu? tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.